bosku kita cek hasil ya ini dari desa widodo ya ini ya ini ya wah alhamdulillah ini wah mayan ya dapat segini segini ya wah lah ini mancing sebentar dapat segini ya bosku ya ini spotnya masih sama ya ini bukan huak ya ini arah ke widodo ya itu jembatan widodo ya Oke okay, sudah jelas bosku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku Temu lagi ya e, Semoga pada sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin amin amin e, Ini anginnya kencang sekali ya Bosku ya ini e, Berangkat siang lagi Berada di desa Pidodo ini ya Bunang ya Ini spotnya ini di pinggir Jalan Raya ini oke eh, yuk langsung jangan lupa dukung ya channel ini terus ya dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen agar selantiasa memberikan informasi-informasi spot-spot yang sangat potensial dan haup-haup bosku ya oke eh, langsung saja tidak usah lama-lama cekidot mas bro dan inilah untuk spotnya seperti ini ya bosku ya ini adalah sawah ini aslinya sawah ini tapi ini lagi banjir ini tergenang air ya itu ada tumbuhan padi nah, luas ini cuma sayang ini anginnya kencang sekali ini sampai lokasi malah anginnya kencang sekali tuh ini pinggir jalan raya ya ini Jembatan arah Pidodong, oke. Okay. Semoga saja nanti ikannya bobos bosku. Oh, oke okay bosku ya kita coba di sini dulu ya. Uh, ini saya menggunakan umpan lumut halus uh, ini ya. Ini yang fresh ini ya, tanpa campuran apapun ya bosku ya. Ini polosan ini sebenarnya tadi di sebelah di belakang saya ya ini ya ada e, rumpon padi-padi tapi apa namanya kelihatannya sudah lecek sekali sudah bekas pemancing banyak kita coba sini saja lah di ini apa tumbuhan ganggang ini kelihatannya belum ada yang mancing di sini nih Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ulame Bu. masih lele kok masih alalal wala wah ikan masih wah ini ikan pertama ini segini ya hahaha lah ya wah oke ini kejari lah ini kejari gemuk ya ini ya kita masukkan ya Ah, Alhamdulillah. Ini enggak nyangka ya kalau di sini itu ikannya gitu. Nyis, nyis. masih mantap sekali ini bosku bosku mantap ini Wah, alhamdulillah, ya, masih ada ikan segini. Ternyata, wah, ini segini, wajib. Wah, mantap ya? Oke, okay. kita masukkan lagi. Wah, wah. alhamdulillah ya, dapat rezeki kan segitu ya? Wah, ini rupanya spot yang... Agak terlupakan ini ya, karena dipikir jalan raya jadinya orang pada males mancing di sini ya, ternyata ada ikannya segede itu. Wah masih ulu ulu ala ala, ala ala, wah nyangkut masih, waduh, nyangkut masih, waduh, wah masih ada ikannya ini, wah ini apa sapu sapu, waduh, uh, sapu sapu ini kayaknya, waduh, masih ada ikannya ini sepertinya ini. Wah, malas sapu-sapu masih. Ah, <laughs> Wah, wow, dapat jackpot ini. Wah. Wow. <laughs> Wah. Besar sekali ini ya, Allah Aduh, aduh, uh. wah, sayang sekali ini ya, ini enggak enak diapa-apakan ya, kita buang aja Wah, kirain ikan nila gede malah ngapu sapu masih. Ah, waduh ada selanjut lagi masih lanjut. Uh. <tuk tangan> ah, enggak apa-apa lah. <tuk tangan> ah, masih, walah walah walah walah, mau berat masih, <tuk tangan> wah. Wah mantap ini wah. <G continues> wah. mantap ini boyo Mantap ini boyo Lepas masih. Ah, ya, wah, ya wah. Ah. Apalah ya, belum rezeki itu. Yah, kita cari lagi. Oh. Nyas nyas nyas nyas nyas. Iwak masih. Wala wala wala wala wala. Eh. Uh. Ora gawe ngasik. Ah. gini lagi nih berapa ini wah hehehe <gajar> ini apa-apa ya kita masukkan ya wah <tuh> memang rezekinya segitu ya Oke okay ya bosku ya ini berhubung sudah sore ini waktunya ya ini saatnya pulang ini biar tidak kemalaman di jalan ya bosku ya uh, Alhamdulillah ini hasilnya juga lumayan ya mantap ya walaupun berangkat siang mancingnya cuma sebentar Tapi Alhamdulillah sekali ini ikannya haup, -haup oke okay. uh, bisa referensi buat kalian semua ya ini ya ini Lokasinya di pinggir jalan, tapi ikannya mantap sekali nih. Oke, e, sampai ketemu di lain kesempatan ya bosku ya. Semoga masih panjang umur, murah rezeki ya, biar kita bisa berjumpa lagi. E, akhir kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.